Happy birthday Ya, yes, happy birthday-nya Nggak sempat beli kue ya <laughs> Besok aja Karena sekarang Bismillahirrahmanirrahim Selamat ulang tahun Buat istri Ayah tercinta Happy birthday Semoga panjang umur. kasih kemudahan lalu segala urusan semuanya selamat ulang tahun buat istri ayah tersayang maaf ayah belum bisa belum bisa jadi suami yang sempurna selamat ulang tahun untuk bunda tersayang ayah sayang sama bunda semoga tahun ini atau tahun depan semua harapan-harapan kita satu persatu bisa terwujud pesan ayat buat bunda yang jauh di sana ingat jaga salat jaga kesehatan dan juga jaga diri baik-baik di sana Doa ayah selalu menyertai di setiap langkah bunda Sekali lagi Selamat ulang tahun Buat bunda Istri ayah tersayang Semoga panjang umur Sehat terus Semoga selalu Selalu dikasih kemudahan dalam segala urusannya Semoga Hanya maut yang bisa memisahkan cinta kita lebih sayang ini bolu ala kadarnya buat bunda gak apa apa segini ya sekali lagi Maaf sekali ayah belum bisa kasih apa apa buat bunda cuma doa yang bisa ayah berikan untuk bunda jauh jauh di sana lebih sayang Selamat ulang tahun Bunda. Maaf ya. Ini buat Bunda. happy Birthday. day yeah, happy best nya gak, gak sempet beli kue ya <laughs> besok aja karena sekarang kita tadi cari toko kuenya udah pada tutup Insya Allah mungkin kalau ada kesempatan besok ya besok kita cari kue seadanya aja buat simbolis tau <laughs> yeah. oh, gak jadi sekarang kita tuh jam 12 loh jam 12 malam. Masih ada di pasar malam yeah. Abis beli apa? <laughs> ini langganan aku di sini Bagus-bagus Happy birthday to you yeah. Bebas dayanya kita makan ini aja ya Ngemil-ngemil aja Kurang okay. hmm? makan ini tuh kan? Jangan hmm iya beli 1 barang ini apa san apa oh, san kayaknya nah, itu yang isinya banana bukan sih yang pernah masuk di youtube aku tuh oh, sini juga ada cotohku banyak nah jam 12 nya masih muter-muter <guluh> Karena kita baru keluar juga tadi. apa-apa, motor. Halo, sekarang kita waktunya mau pulang ya. Kita mau istirahat. Bukan istirahat. Kita mau ngemil dulu bentar. gak banyak sih. Ngemil aja. Karena sebelumnya udah karena capek, ngantuk jadi nggak terlalu udah. Laparnya tuh udah hilang. Thank you thank you banget yang udah nemenin dari siang sampai sekarang ya sekarang kita mau istirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye, bye, bye. jangan Jan, Jan <laughs> lagi di toko kue nih banyak oh Ay, apa <laughs> Tukang, ya. apa guys apa guys kita emang nggak janjian mendadak gitu kan jadi pada sibuk juga ya udah nggak apa-apa yang penting Aku nggak sendiri. Setiap <gakali> kali beli bolu, kemarin di Hualian beli sendiri. Udah, aku kasihin aja ke itu, ke ad adek aku sama mau <gakal falling> oh, Masa dibawa pulang lagi ke Taipei susah tuh. Perjalanan dua jam lebih kan nanti malah itu. ada <laughs> tadi Halo, assalamualaikum. Terima kasih banyak buat yang udah ikutan giveaway spesial ultah. Semoga ada rezeki untuk kalian, ya. Semoga Tuhan.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 Birthday Fitri, Tri wish you all the best from me mm -hmm. Rayhanifa these <laughs> Semoga panjang umur dan sehat selalu Thank mm -hmm. you. tercapai kubus dihargai dilancarkan rezekinya dan sukses dunia akhiran kahwin dunia akhiran assalamualaikum bunda Helen ini hadiah dari Vanessa untuk bunda Helen selamat ulang tahun untuk bunda Helen Selamat ulang tahun untuk Bunda Helen Bunda, Bunda Helen, Vanessa Nesang mengucapkan selamat ulang tahun Semoga panjang umur, sehat selalu, amin Semangat terus ya Bunda Helen kerjanya Selamat ulang tahun Bunda Fitri Semoga panjang umur dan sehat selalu Sukses terus ya